Kucing benggala adalah salah satu ras kucing yang terkenal dengan keindahan bulu dan kemampuan berburu yang hebat. Kucing ini berasal dari Asia Selatan dan dikenal sebagai ras yang masih relatif baru.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 Kucing ini mempunyai naluri berburu yang kuat dan suka mengejar buruan. Kucing benggala dapat dijadikan hewan peliharaan yang menarik bagi pecinta kucing yang suka dengan kucing yang aktif dan suka bermain. Namun, perlu diingat bahwa kucing benggala membutuhkan perawatan yang khusus dan interaksi yang cukup untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaannya. Dalam hal perawatan, kucing benggala membutuhkan perawatan bulu yang rutin, terutama jika memiliki pola bulu yang rumit. Kucing benggala juga membutuhkan lingkungan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai hewan yang aktif. Seperti halnya dengan hewan peliharaan lainnya, kucing benggala juga membutuhkan perawatan kesehatan yang rutin, termasuk vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kucing benggala merupakan salah satu ras kucing yang menarik untuk dipelihara. Kucing ini mempunyai keindahan fisik yang luar biasa dan kepribadian yang unik. Namun, Perlu diingat bahwa kucing benggala membutuhkan perawatan khusus dan interaksi yang cukup untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaannya. Jika Anda mempertimbangkan untuk memelihara kucing benggala, pastikan bahwa Anda telah memahami kebutuhan mereka dan bersedia memberikan perawatan yang sesuai. Selain sebagai hewan peliharaan, Kucing benggala juga digunakan sebagai hewan pengejar di beberapa negara. Kucing ini mempunyai kemampuan berburu yang hebat, sehingga sering digunakan untuk mengejar hewan yang merusak tanaman atau hewan ternak. Kucing benggala juga sering diikutsertakan dalam kontes kecantikan kucing, di mana mereka bersaing dengan kucing ras lainnya dalam kategori yang berbeda-beda, seperti kategori pola bulu, ukuran tubuh, dan kepribadian. Namun, Perlu diingat bahwa kucing benggala merupakan hewan yang diproduksi melalui persilangan dengan kucing hutan, sehingga tidak semua negara mengizinkan penjualan dan pemeliharaan kucing benggala. Beberapa negara bahkan melarang kepemilikan kucing benggala, karena dianggap sebagai spesies bibrida yang tidak alami dan dapat mengancam keberadaan spesies asli di alam bebas. Dalam hal makanan, kucing benggala membutuhkan makanan yang mengandung nutrisi yang cukup untuk menjaga kesehatan dan kekuatan fisik mereka. Makanan kucing benggala dapat berupa makanan kering atau basah yang mengandung protein yang tinggi, seperti daging ayam atau ikan. Kucing benggala merupakan hewan yang aktif dan suka bermain, sehingga mereka membutuhkan interaksi yang cukup dengan manusia atau teman sejenis. Anda dapat memberikan mainan dan peralatan bermain yang sesuai untuk kucing benggala, seperti bola, tali, atau pemainan interaktif yang dapat melatih kemampuan motorik dan kecerdasan mereka. Secara keseluruhan, Kucing benggala merupakan hewan yang menarik dan unik. Namun, perlu diingat bahwa mereka membutuhkan perawatan dan interaksi yang cukup untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaan mereka. Jika Anda tertarik untuk memelihara kucing benggala, pastikan bahwa Anda telah memahami kebutuhan mereka dan bersedia memberikan perawatan yang sesuai.